Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi Si di bocoran update game Free Fire terbaru. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau share beberapa bocoran update terbaru nih cuy yang akan rilis di next update-nya gitu kan. <tik> Mulai dari bocoran Mystery Shop terbaru 8.0, bocoran event gratisan, bocoran skin katana api terbaru. Plus, dengan cara dapetinnya dan masih banyak bocoran update lainnya, gitu kan? Shotgun. Asta La baby. ada bahaya? Di situ ada saya. <s> <gaduh> <s> <tis> Oke, okay. yang pertama ada bocoran set bandel terbaru yaitu set bandel dokter. Untuk tampilan dari set bandelnya bisa kalian simak pada cuplikan foto berikut ini cuy. Nah, kalau kita perhatikan set bandel dokter ini memakai apa ini? Kupluk dengan tanda plus medis-medis gitulah. Ada alat kedokterannya juga tuh di desain bajunya. Untuk di belakangnya ada gambar denyut jantung gitu cuy. Boleh boleh boleh boleh unik nih anjir Yang bikin kerennya tuh bandel ini adalah itu Adanya bercak bercak darahnya juga cuy Waduh totalitas banget dah Garena bikin desain set bandel ini gitu kan Ya kan cuy Yang kedua Ada bocoran event gratisan nih cuy Nah pada event ini tidak jauh berbeda dengan event-event gratis sebelumnya ya Hanya kalian mengikuti event ini dengan cara mengumpulkan item pada event ini Kalian sudah bisa mendapatkan berbagai bahkan banyak sekali reward atau hadiahnya gitu kan cuy Oke. Okay. Nah ini kan tampilan hadiah di Free Fire Server luar kan Kemungkinan untuk di server Indonesianya itu akan berbeda, cuy. Untuk hadiahnya gitu kan. Tapi juga ada kemungkinan sama persis, cuy. Jadi ya kita tunggu sajalah keputusan dari pihak garena gitu kan, cuy. Kita mah player ngikut aja gitu. Yang penting gratis. Yang ketiga, ada bocoran mystery shop terbaru 8.0 nah bisa kalian lihat ya bahwa tema dari mystery shop terbaru 8.0 itu nantinya akan bertema regnarok cuy untuk tampilan seberapa kerennya set bundle eksklusif dari dua set bundle mystery shop ini kalian bisa simak pada cuplikan foto dan video berikut ini nah kalau kita lihat lumayan juga ya untuk desain set bandelnya gitu kan cuy ada tanduk sayap kekelawar juga tuh ya di skin kepala untuk karakter laki-lakinya dan ada juga di set bandel karakter ceweknya gitu kan dengan desain yang berbeda tapi ini warnanya putih gitu untuk apa saja item-item yang ada di dalam event mystery shop terbaru 8.0 yang akan datang, silahkan kalian simak cuplikan video berikut ini cuy nah sebagai contoh, gua pakai cuplikan video mystery shop yang kemarin ya dari bang randy rangers nih karena dari dulu sampai sekarang itu isi dari event mystery shop itu tidaklah jauh berbeda cuy Ya ada voucher elite pass tiket diamond royal tiket weapon royal set bundle loot crate skin senjata dan pokoknya masih banyak lainnya cuy pokoknya waduh banyak banget dah hanya yang berbeda itu dari segi presentasi hoki kalian aja sih mendapatkan diskon berapa gitu di mystery shopnya gitu kan tergantung hoki kalian udah dan set bundle eksklusifnya juga bakalan berbeda gitu dari setiap event gitu kan jadi mystery shop yang dulu sama sekarang pasti beda bundle eksklusifnya. ya iyalah pasti beda kalau sama mah itu nggak ada perubahan anjay ada pun bukti bahwa mystery shop yang akan datang benar-benar bertema Ragnarok cuy bisa kalian simak pada beberapa cuplikan foto berikut ini cuy nah ini semua gue dapat infonya itu dari berbagai sumber cuy Contohnya, seperti beberapa info yang gue baca pada website dan media sosial Garena, gitu kan? Setelah gue translate, gitu kan, artinya adalah kulit Ragnarok baru yang akan menjadi toko misteri atau acara. Apa yang kalian pikirkan? Komentar ya, terus. Sama juga setelah aku translate artinya juga Bagaimana pendapat anda dengan misteri shop 8.0 ini Kalau menurut aku pribadi gitu kan cuy Masih kerenan yang bertema assassin dulu gitu Keren parah asli Pengen rasanya itu bandel rilis lagi gitu kan Anjay keren banget loh Soalnya itu Gimana cuy Menurut kalian bagus atau tidak nih Set bundle atau tema misteri shop Terbaru ini untuk 8.0 Dengan tema Ragnarok Komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Yang keempat, ada bocoran skin katana fire atau katana api. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Menurut info yang gue dapat dari website atau channel Free Fire luar, gitu kan, skin katana ini akan dirilis pada event cuy. Nah, mirip dengan event skin AWM dan Groza kemarin dong Kalau kalian masih ingat, ini eventnya cuy Kalau menurut gue sih, mending dijadiin hadiah pre-order Elite Pass aja gitu kan Biar gampang buat dapetin skin katana legend sekeren ini anjir Tapi nggak apa-apa lah Untuk mendapatkan item langka dan keren memang harus disulitkan gitu kan cuy kalau muda ya bakalan banyak yang punya dan pakai gitu dan enggak bakalan eksklusif lagi itu kan cuy jadi kalau sulit wajar lah wajar wajar atau mahal gitu kan wajar yang kelima ada bocoran event spesial turnamen yang diselenggarakan oleh pihak Garena cuy nah nantinya akan ada reward spesial dari pihak Garena untuk mendapatkan token yang bisa ditukarkan dengan item-item menarik ada juga event gratis lagi hanya dengan kalian login dan bermain seperti biasa gitu kan kalian juga bisa mendapatkan atau mengeklaim beberapa hadiah seperti pada gambar ini yang keenam ada bocoran event mewarnai berhadiah nih cuy Nah, ada juga info mengenai event ini gitu kan Yang setelah gue artikan adalah event baru mewarnai karakter dengan benar dan mendapatkan hadiah Yang sekarang tersedia di Indonesia, bagaimana menurut anda? Jadi gimana cuy, event-event yang seperti ini, kalian suka kan? Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua Buat kalian yang ingin mengetahui hal-hal seputar game Free Fire, bisa follow IG gua dan join di grup Facebook Unofficial Free Fire Indonesia. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya, cuy! Karena gua bakal sering upload hal-hal seputar Free Fire di sana. Oke, gua adisi tutup cabut dulu. Sampai jumpa di bocoran update terbaru game Free Fire selanjutnya. Salam update. Yeah, yeah, yeah I got bad thoughts with a bad thought Think I'm about to pop off when I start, I can't stop Hit him with the side off till they fucking back off Get them in a the headlock, now I'm seeing red dog I just wanna get loud for a minute, hit them shout for a minute Go all out to my limits, get it now, get it, they just sold out Every ticket, no drive, man, I'm swimming, I'll drown when I'm in it Cause I'm found, have a vision, be hope, on a mission So you better